Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mengadakan game uh, tentang uh, keagamaan Tepatnya di MTS Al Mujahidin Baik kita mulai ya anak-anak ya Kalau betul jawabannya dikasih hadiah uh, Kalau salah dicoret mukanya satu kali oke okay? Oke okay, kita mulai Sebutkan rukun Islam dalam jangka 3 detik Yang pertama Okay. Lanjut, lanjut, lanjut. Yang kedua. Saya okay, ada. lanjut, lanjut, lanjut. Suka. Okay, lanjut. Dekat. Okay okay, okay. okay. Cuba kasih sebutkan rukun imam. Okay, pertanyaan berallah. Lanjut. Soalannya berapa soalannya lanjut. Pertanyaan pada kitab. Okay, pertanyaan pada kitab. Ah. Oh, oh, telah terus. ya terus, terus, terus, terus, terus, oke terus, terus, terus, Siapa? Nama paman Nabi. Paman <tik> okay. Abi, Cak Abi, Cak Rin. Jadi dicoret. Jadi angka. Ayo-ayo belakang-belakang. Siapa nama paman Nabi? Abdul. Ah, Ang Abdul. Salah, salah, salah, salah, salah. Salah. Anak <tik> Mansur. Siapa nama paman Nabi? Abu? Talib. Abu Talib, betul, oh, betul, betul, betul. Nadia. Okey. Mayat Kak Nadia. Selanjutnya, siapa nama yang menyusui Nabi? Nabi. Okey, betul, ayo. betul. Nah, sekarang pertanyaan kita umum, ya. Pancasila yang pertama. Ah, Haa, Oke. <laughs> lanjut, lanjut, lanjut. Pancasila yang kedua. Oke, lanjut. Pancasila yang keempat. <hati> Oke, okay, Uh, yang kelima? Pak Nindana. Oh, salah. Mungkin di luar. Pak Sila Pancasila yang pertama? Ketua Nanya Maha Esa. Oke, okay, betul. Okay. Okay, ya. okay. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Pak Nindana. Pak Salam. Coret. <laughs> aku oke, oke. VIP, Ingat, selamat yang mengetik teks Pak Pak Masih Pak Mawati kasih wakil presiden pertama Hatta. Ah, oh, okay, kasih. <laughs> Presiden kedua. <laughs> Presiden kedua. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Presiden yang sekarang. Jokowi. Lama <laughs> <laughs> bupati kita yang sekarang. Nanti, nanti. nama Bupati? salah. Nah, eh. Anak. Anak banyak Nama Bupati yang sekarang. Lainat. Ah. Lainat. nama Bupati yang sekarang. nama nama Bupati sekarang dulu <laughs> oke okay. nama bupati yang sekarang adalah bapak Kamsol oke okay? bapak Kamsol uh, ulang tahun dia Wangke okay? oh 65 kasih hadiah mantap betul lagu yang kamu tahu tentang lagu daerah Riau lagu daerah Riau Lancang Kuning, kuning oke. Okay. Apalagi ibu kota Riau, Pekanbaru, mantap. Nama bandar udara dari Pekanbaru? Bandar, bandar udara. Itu yang antrum itu. Kasih, oke, okay. okay. okay. Total kasih. Uh. Ibu kota kabupaten kampang Bangkinang, oke, okay. betul. Okay. murah Bupati yang sebelum Pak Kamso? Catur. Eh, ceret, ceret, ceret. Kok Bupati sebelum Pak Kamso? Catur. Catur so geng, betul. Mukul Islam pertama. Aaaii, kacik kacik, kasih kacik aja. Capek mo capek. Capek, kena islam kedua. Oke Iman yang pertama. Luka iman ah, percaya kepada Allah. Selanjutnya yang kedua. Boleh. Ingat, mau ingat. mau yang ketiga, <tuk tangan> ah oke, <okay>, betul. <tuk tangan> yang selanjutnya <tuk tangan> Percayakah? kah? <tuk> mauin <tangan> ah kita, boleh boleh boleh, terakhir ah terserah mana yang belum yang kelima ter terakhir oke, yang terakhir <SILENCIO> bisa bisa, bisa, bisa. Okay. Pertanyaan selanjutnya. Siapa nama istri nabi? Oke okay. cari Jauh Maju maju maju maju. Siapa nama paman nabi? Ah. Uh, <laughs> Siapa nama paman Nabi? Abu Talib. Talib. Oke, okay, kasih dia. Siapa nama yang menyusui Nabi? Ah. <laughs> Oke, okay, sekarang uh, topiknya berbeda. Yeah. Hari ini ulang tahun provinsi Riau yang ke. Ah, salah. <tuk> yang ah, lho, lho, lho, lho, lho, jawaban. Ibu kota? Kecamatan Pekanbaru. Oke, okay, betul. Ibu kota Kabupaten Kampar. Oke, okay, mantap. Tiga puluh satu, tiga puluh kota tiga puluh satu, tiga Apa satu, tiga desa yang tiga puluh satu, tiga puluh satu, tiga tiga boleh betul. <laughs> ah, apa aja nama desa yang berada <laughs> tiga <laughs> Batu besuran, okay. Okay, okay, lanjut, lanjut. Malataku, betul apa lagi? Kota tua betul, lanjut. Pangkai sekolah betul. Pangkai. Ah! Ini apa? Ini apa? Pangkai sekolah, lanjut. Batu besuran sudah selesai. Ini lain-lain. <laughs> ah, apa <apalah, apalah>. lagi? <laughs> Ah, terambil, terambil, terambil, terambil, terambil, terambil, terambil, terambil, Tapi, nama Ah, Tapi menamanglah, la jawablah. Lah. yang berada tiga yang belum disebutkan. cari <imus> <Alamo, jare. imus> <Alamo, jare -t. imus> Apa yang belum? Masungkai. Renasungkai, kan. Okay. Apa yang belum? Tanjung Alai, boleh. Apa yang belum? apa yang belum? Uh, apa yang belum? apa yang belum? Ah. Sudah. Belum ada. Belum ada. Apa Kinda ada lagi, Pak? Belum. Halo, oke, oke, oke, oke,